Di sebuah taman, terdapat taman bunga mawar yang sedang berbunga. Mawar-mawar itu mengeluarkan aroma yang sangat harum. Dengan warna-warni yang cantik, banyak orang yang memuji sang mawar. Tidak sedikit pengunjung taman, meluangkan waktu untuk berfoto di depan, atau di samping taman mawar. Bunga mawar memang memiliki daya tarik yang menawan, semua orang suka mawar, Itulah keistimewaan Mawar sebagai salah satu lambang cinta. Di sisi lain taman, ada sekelompok pohon bambu yang tampak membosankan. Dari hari ke hari, bentuk pohon bambu begitu saja, tidak ada bunga yang mekar, atau aroma wangi yang disukai banyak orang. Tidak ada orang yang memuji pohon bambu. Tidak ada orang yang mau berfoto, di samping pohon bambu, maka tak heran, jika pohon bambu selalu cemburu, saat melihat taman mawar dikerumuni banyak orang. Hai bunga mawar, ujar sang bambu pada suatu hari. Tahukah kau, aku selalu ingin sepertimu. Berbunga dengan indah, memiliki aroma yang harum, selalu dipuji cantik dan menjadi saksi, cinta manusia yang indah. Lanjut sang bambu dengan nada sedih. Mawar yang mendengar hal itu tersenyum. Terima kasih atas pujian dan kejujuranmu, bambu, ujarnya. Tapi tahukah kau, aku sebenarnya iri denganmu. Sang bambu keheranan, dia tidak tahu, apa yang membuat mawar iri dengannya. Tidak ada satupun bagian dari bambu, yang lebih indah dari mawar aneh sekali, mengapa kau iri denganku tentu saja aku iri denganmu, coba lihat kau punya batang yang sangat kuat, saat badai datang kau tetap bertahan tidak goyah sedikit pun ujar sang mawar sedangkan aku dan teman-temanku, kami sangat rapuh, kena angin sedikit saja, kelopak kami akan lepas, hidup kami sangat singkat Tambah Sang Mawar dengan nada sedih. Bambu baru sadar bahwa dia punya kekuatan. Kekuatan yang dianggap biasa saja, ternyata bisa mengagumkan di mata Sang Mawar. Tapi Mawar, kamu selalu dicari orang. Kamu selalu menjadi hiasan rumah yang cantik, atau menjadi hiasan rambut para gadis. Sang Mawar kembali tersenyum, kamu benar Bambu, Aku sering dipakai sebagai hiasan dan dicari orang. Tapi tahukah kamu? Aku akan layu beberapa hari kemudian. Tidak seperti kamu, bambu kembali bingung. Aku tidak mengerti. Ah bambu, ujar mawar sambil menggeleng. Kamu tahu, manusia sering menggunakan dirimu sebagai alat untuk mengalirkan air. Kamu sangat berguna bagi tumbuhan yang lain. Dengan air yang mengalir pada tubuhmu, kamu menghidupkan banyak tanaman. Lanjut Sang Mawar. Aku jadi heran, dengan manfaat sebesar itu, seharusnya kamu bahagia, bukan iri padaku. Bambu mengangguk, dia baru sadar bahwa selama ini, dia telah bermanfaat untuk tanaman lain. Walaupun pujian itu lebih sering ditujukan untuk Mawar, sesungguhnya bambu juga memiliki manfaat yang tidak kalah dengan bunga cantik itu. Sejak percakapan dengan Mawar, sang bambu tidak lagi merenungi nasibnya, dia senang mengetahui kekuatan dan manfaat yang bisa diberikan untuk makhluk lain. Saudaraku, tuluslah dalam menggali potensi diri, belajarlah menjadi diri sendiri, serta syukuri apapun yang ada dalam diri. Karena sebenarnya kita pun memiliki kelebihan, sebagaimana orang lain, dan tanpa kita sadari ternyata orang lain pun, ingin seperti kita. Daripada menghamburkan tenaga dengan sia-sia, karena iri kepada orang lain, lebih baik bersyukur atas kemampuan diri sendiri, Apalagi jika mampu memberi manfaat bagi sesama.